Kami ini menge-develop, men Najra, saya, dan juga uh, 10 teman lainnya dari IKRA, uh, Societies Over by IKRA. Kami menge-develop uh, suatu telemedicine platform dengan satu-satunya di Indonesia dan pertama yang presisi karena menggunakan data science dan machine learning. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah, LSM dan swasta mengkumpulkan satu data, kami olah ini menjadi pemodelan machine learning sehingga dengan dengan uh, dengan mengisi. Identitas, gejala, penyakit penyerta, dan juga riwayat kontak dan riwayat perjalanan. Kita bisa tahu skornya berapa, kayak gitu dengan presisi.